Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita uh, ketemu lagi ya, kita di semester 1 sudah bertemu dan bincang-bincang tentang bagaimana mengaplikasikan filsafat ke dalam tesis. Nah, kunci pertama itu pasti berhubungan erat dengan konsistensi. Jadi tesis itu harus konsisten dari judul, masalah, teori, data, analisis data, kesimpulan dan implikasi itu harus satu rangkaian yang tidak boleh terputus yang kedua adalah coherence jadi hal-hal yang berhubungan erat dengan topiknya itu aja yang digunakan untuk membahas yang ketiga adalah correspondence atau korespondensi itu hubungan yang langsung antara apa yang ditulis itu dengan kenyataan jadi tidak boleh menulis tidak disedarkan pada data kuncinya hanya itu yang paling apa mendasar ada kunci lain ya pasti syarat yang paling penting untuk menulis tesis itu harus mencapai kualifikasi atau standar karya ilmiah ya, karya ilmiah itu yang pertama tulisan itu harus ada metodologi berarti kalau ada metodologi itu setiap langkah ada metodenya dan yang kedua adalah menggunakan pikiran yang logik ya bahwa tesis itu harus dibedakan dengan menulis buku harian. Buku harian itu tanpa sumber, tapi tesis itu harus disusun secara sistematis. Jadi dari awal itu ya ada judul, ada rumusan masalah, ada kebaruan, ada kayak gitu metodologi, terus kemudian analisis. Jadi tidak boleh dibalik-balik. Kesimpulannya juga harus bersifat objektif tidak boleh didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang uh, subjektif atau memindahkan hasil wawancara ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan itu diambil karena apa proses analisis. Semua ini bisa anda lihat ya sebagai pengantar di dalam karya-karya karya di tutorial metodologi kritis itu sudah saya apa sampaikan beberapa metode penting, ya agar supaya anda mempunyai apa jalur atau roadmap yang kira-kira membantu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang anda uh, akan temui ya. soalnya ada topik milih judul susah ada judul merumuskan masalah juga susah apalagi menemukan kebaruan menulis kebaruan tanpa dasar ya, tanpa basis misalnya basis buku babon atau buku-buku referensi yang berhubungan rat dengan apa yang ditulis kadang-kadang lalai itu ya itu pengantarnya sekarang ini mata kuliah kita adalah tentang komunikasi sosial budaya ya betul ya nah Studi iya, ini, iya. studi ini merupakan apa ya uh, praktek berkomunikasi karena seluruhnya nanti akan hanya berbicara uh, mengenai unsur-unsur komunikasi yaitu SMCRI itu akan berbicara tentang uh, komunikator. Berarti kalau komunikator itu uh, bagaimana produk komunikasi itu dijadikan satu basis untuk uh, sharing of experience sharing of ideas dan sharing of symbol lalu ya ada komunikan pasti berkomunikasi itu kalau uh, tidak ada komunikannya, tidak ada publiknya tidak ada yang menerima juga tidak terjadi ya. kalau interaksi itu bisa ya interaksi itu berbeda dengan komunikasi karena komunikasi itu merupakan sharing jadi kalau sharing ya pasti harus ada sesuatu yang tengah dibincangkan. Lalu apakah itu eh, juga melibatkan unsur yang lain? Iya, jadi komunikasi sosial budaya itu berbicara mengenai komunikator, kemudian komunikan, lalu apa materi yang diseringkan itu. Simbol-simbolnya bagaimana diproduksi oleh komunikator dan bagaimana komunikan menginterpretasi terhadap apa? simbol yang disampaikan dan sebaliknya nanti komunikan menjadi komunikator nah, dia memproduksi simbol kembali untuk membalas uh, proses sharing itu kan gitu lalu uh, komunikasi sosial budaya itu memang pada apa, prinsipnya itu banyak yang analisis digunakan melalui interpersonal communication tetapi dalam banyak hal, kita juga harus mempelajari komunikasi uh, melalui media. Nah, kalau melalui media, ya tentu salurannya macam-macam sekarang. Ada media tradisional, ada media modern, dan ada media baru. Ya, tiga-tiganya kita uh, kita raih. Ya. Tiga-tiganya kita gunakan untuk melihat bagaimana uh, proses komunikasi itu berlangsung. Jadi unsur yang dimaksud komunikasi sosial budaya itu, pertama adalah kita paham mengenai aktor-aktor uh, di -aktor dalam proses komunikasi. Jadi ada SMGRE itu ya, jadi ada source, ada message, ada channel, ya ada receiver dan kemudian ada efeknya nah lima itulah yang akan nanti kita bahas soal nanti penekanannya pada uh, produksi pesan oleh komunikator atau respon komunikan terhadap uh, pesan komunikator tidak menjadi masalah lalu kalau begitu apa tujuan besarnya kita belajar komunikasi sosial budaya ini ya tidak lain karena komunikasi itu digunakan untuk mencapai tujuan nah kita biasanya dalam literatur barat disebut power untuk mendapatkan kekuasaan kekuasaan itu juga macam-macam tidak hanya kekuasaan politik ya. ada kekuasaan sosial ya. ada kekuasaan ekonomi berarti Uh, komunikasi yang perspektifnya komoditi, tetapi ada juga ya komunikasi sosial budaya untuk kepentingan politik, untuk menarik konstituen, ya, memilih calon, atau kemudian uh, bagaimana uh, komunikasi itu dapat menguntungkan. Ya acaranya atau medianya bermacam-macam. Kalau dulu zaman Pak Arto banyak menggunakan seni tradisional. Ya. Wayang, ketoprak, ludruk, kotak-okleng, ya. tari tarian itu eh, merupakan salah satu eh, bentuk media untuk berkomunikasi secara budaya. Tapi kalau secara sosial ya Bagaimana biasanya ya, bergantung kepada tujuannya. Apa kalau untuk mencari legitimasi ya, kekuasaan, ya, tentunya apa modalitas, ya modalitas untuk mencapai kekuasaan itu yang kemudian di engineering. Saya menulis buku tipis, ya kira-kira halaman judulnya adalah uh, message engineering ini berkaitan erat dengan apa uh, seluk beluk tentang komunikasi sosial budaya itu. Nah, saya merancang sebuah gagasan atau ya dalam tanda kutip teori lah uh, tentang komunikasi sosial budaya itu ini berdasarkan saya mengajar kurang lebih ya uh, hampir 40 tahun ya sejak tahun tujuh itu menunjukkan bahwa uh, orang di dalam berkomunikasi yang optimal itu eh, dibutuhkan suatu engineering suatu kemasan packaging suatu, suatu packaging yang bahkan packaging itu sendiri eh, merupakan satu sinyal tentang apa konten daripada kemasan jadi kalau kita melihat membeli coklat itu Anda tidak melihat kualitas coklatnya mungkin karena kemasannya bagus Anda memilih cowok itu ya yang dipilih bukan mungkin hatinya ya tapi lebih banyak mungkin Apakah dia naik mobil Apakah badannya tinggi senampai Apakah baunya wangi begitu itu packaging itu ya jadi di dalam saya mengeksplor selama saya mengajar komunikasi sosial budaya akhirnya menemukan bahwa uh, seseorang yang berhasil untuk mendapatkan kekuasaan atau untuk dapat meraih cita-cita atau mencapai tujuan itu maka yang dibutuhkan adalah message engineering untuk mencapai suatu message message packaging jadi kemasan pesan yang dapat mudah diterima dan kemudian menyenangkan atau ya menyamakan persepsi persepsi dari komunikan basis-basis teorinya ya seperti teori uh, pesan teorinya McLuhan tentang medium is message ya dia mengatakan medium is message ya, kalau saya bukan mediumnya tapi message nya yang lebih kalau kita lihat mungkin ada apa sedikit ini uh, nah jadi tujuannya membongkar simbol-simbol yang diproduksi dan digunakan untuk praktek-praktek berkomunikasi dan meneliti proses komunikasi sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi yang dimaksud kekuasaan itu bukan hanya kekuasaan politik loh ya. Jadi misalnya anda diminta untuk jualan rokok ya. Kalau orang berjualan rokok itu itu perspektifnya kekuasaan ekonomi. Maka ada metodenya sendiri, ada engineering sendiri terhadap simbol-simbol ini agar supaya yang kita tuju itu mempunyai atau dapat menerima, ya, dapat menerima apa yang kita sampaikan itu sehingga kita memperoleh suatu hasil yang optimal di dalam proses komunikasi itu. Jadi dalam persoalan di masyarakat itu lebih sensitifnya karena proses pembangunan simbol itu terkadang saling tidak dipahami secara baik ya justru menimbulkan kesalahpahaman nah, makanya kita belajar tentang dasar-dasar komunikasi sosial budaya itu karena untuk mencapai komunikasi yang optimal itu orang tidak boleh meninggalkan ya latar belakang sosial dan latar belakang budaya itu itu intinya di situ sehingga saya sebut sebagai praktek budaya itu Maksudnya Bahwa Dalam berkomunikasi itu Ya kita Harus menyesuaikan ya, Dengan uh, budaya Yang berlaku di tempat itu Budaya itu banyak sekali Adat-istiadat itu banyak Makanya Sangat Multi Apa Ya multi-type ya atau dimana satu budaya adat kebiasaan di satu tempat berbeda dengan di tempat lain apa sih budaya ya budaya itu ada adat misalnya kita berbicara antara atasan dan bawahan Ya tidak boleh cikang, ya bawaan itu ya tidak boleh cikang, tidak boleh rokok. Mau masuk pintu ya harus mengetuk pintunya, ya. kalau tidak perlu hormat. Tapi di Korea dan di Jepang ya, meskipun orang Jepangnya ada di sini ya tetap membungkukkan badan dan mengucapkan salam hormat kita dulu mungkin juga begitu tapi sekarang sudah tidak. ya telepon aja kadang-kadang ndak -kadang disertai musim assalamualaikum atau apa ya langsung bicara apa adanya itu yang dimaksud apa namanya unsur budaya masuk ke dalam uh, komunikasi itu karena ya se seperti praktek-praktek budaya kalau ditanya mengenai itu apa itu yang diajarkan komunikasi sosial budaya itu ya ada eh, keywordnya ada kuncinya yang satu itu adalah eh, mengenai simbol yang kedua power atau kekuasaan Ya. yang ketiga apa ya optimalisasi eh, komunikasi atau hasil dari Komunikasi. Maka di sini saya menulis tidaknya ada tiga praktek ya. Praktek budaya itu maksudnya berkomunikasi menggunakan uh, budaya. Budaya itu adat kebiasaan, termasuk di dalamnya adalah seni, uh, tata cara, ya pola, ya macam-macam yang ada di dalam nah, suatu masyarakat yang mungkin membedakan dengan masyarakat yang lain. Jadi kalau Anda kemudian membangun suatu komunikasi dengan orang Papua misalnya menggunakan seni budaya, misalnya wayang dan berbahasa Jawa ya mungkin tidak bisa diterima. Itu sebuah kegagalan. Itu yang, yang kita pelajari itu di situ. Lalu apa yang paling tepat? Ya, yang paling tepat ya yang apa proximity dengan budaya setempat. Yang similarity yang apa punya kesamaan misalnya soal ketela. Di sana hanya dibakar, kita ada yang diiris-iris digoreng ya. Ada yang dijadikan uh, lemper, ada macam-macam. Itu maksudnya similar ya. Itu akan komunikasinya itu akan lebih lancar karena uh, teori berkomunikasi itu kan kalau masing-masing pihak, masing-masing partisipan atau aktor itu kan mempunyai persepsi yang sama tentang satu hal yang yang kita bicarakan itu ya makanya kalau anda sama orang tua bertengkar atau sama tetangga bertengkar itu you know, atau dengan pacar bertengkar itu karena kita tidak berangkat dari persepsi yang sama nah, persepsi itu yang dipengaruhi oleh sosial budaya menjadi sangat kelihatan di situ misalnya anda Pergi ditanya, Ibu Bapak pulang jam berapa ya? Paling jam satu pagi, jam 2 pagi itu, menurut adat kebiasaan Jawa, melampaui batas itu ya. Tapi karena Anda netizen dan merasa aman-aman saja, bahwa itu juga aman gitu. Nah, yang kita pelajari itu, mengapa kata aman? kata aman yang dipahami oleh orang tua dan yang dipahami oleh anak itu berbeda mengapa? ya itu yang dimaksud dengan komunikasi sosial budaya sehingga tujuannya tidak terpenuhi itu contoh yang paling yang paling gampang termasuk di dalamnya juga kalau Anda berkomunikasi dengan pejabat atau kelurahan atau kecamatan atau kantor-kantor publik ya seperti kantor polisi kantor pajak itu tidak mudah tetapi kalau Anda sekarang sudah pernah belajar begitulah, lalu kita dapat me, apa namanya menyelami atau minimal punya strategi lah bagaimana agar supaya komunikasi saya ini berlangsung Ya misalnya beginilah, eh, karena adat kebiasaan kita itu kalau ada mahasiswa minta tanda tangan eh, pembimbingnya itu rata-rata ya tidak pernah atau sangat jarang yang eh, tidak membawa sesuatu. Padahal ya tidak membawa sesuatu ya tidak apa-apa. Gitu. Tapi itu karena yang entahnya bawa gula kopi atau rokok itu merasa bahwa itu sudah benar gitu loh lah itu loh, komunikasi budaya itu dan itu di barat ndak terjadi, di barat itu kalau ada undangan makan kita mau makan sendiri itu boleh ya, kalau itu mau makan-makan bareng gitu, kita tidak itu ya, kalau mau ngundang ya, eh, undang makan ya, anda tinggal datang ndak bawa apa-apa, tapi kalau kebiasaan di barat itu Nanti bertanya, yang belum ada apa? Oh buah, saya bawa buah. Oh yang belum ada, saya bawa minuman. Apa, Coca-Cola apa, wine, kan gitu. Tapi di tempat kita ini enggak, enggak, enggak seperti itu. Nah itu yang yang kita sebut uh, sebagai uh, apa komunikasi yang menggunakan basis Sosial Budaya. Apakah hal itu bisa terjadi di dalam proses sehari-hari? Ya? ya, banyak yang terjadi. Ya, misalnya para kontestan atau para calon lah, calon murah calon uh, wali kota, bupati dan lain-lainnya itu, kalau tidak memahami secara baik tentang bagaimana praktek. Di dalam berkomunikasi dengan rakyat, ya, nantinya akan kontraproduktif, ya, Pak Jokowi membagikan hadiah kepada rakyat NTT atau ya, mana itu tadi, semua berbondong-bondong, berduyun-duyun datang merebut hadiah, tapi dalam perspektif lain dilihat sebagai bentuk kerumunan, tidak sah. Tidak Beda bedanya dengan apa yang dilakukan oleh eh, Habib Rizik misalnya. Itu wacana yang berkembang. Masing-masing ya, pihak mempunyai alasan sendiri-sendiri. Tetapi eh, persepsi kita ya, tentang kerumunan kok menjadi berbeda-beda. Ya mengapa itu demikian? Ya satu karena dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan eh, politik itu. Jadi kalau Anda mau disuruh menganalisis peristiwa-peristiwa eh, eh, serupa, maka ya harus dilihat kategori, kategori atau kualifikasi eh, dalam hal itu. Artinya bahwa eh, keberhasilan sebuah komunikasi itu juga sangat bergantung selain latar belakang sosial budaya yang digunakan juga konteksnya konteksnya seperti apa nah, kemarin saya nonton di tiktok itu bagaimana sikap kita pada waktu uh, mau hutang uang bagaimana cara bicara, bagaimana sikap kita perbedaannya yaitu, dengan kita pada waktu ditagih hutang itu, itu komunikasi sosial budaya itu Ya di dalam konteks yang paling rendah itu maksud saya untuk praktek budaya itu, itu juga boleh nanti kalau anda yang tengah ini adalah praktek kekuasaan, ya, praktek kekuasaan anda melihat bahwa yang dimaksud kekuasaan itu ya yang berbicara tentang politik kenegaraan ya dari Pak lurah, Pak camat, Pak bupati, wali kota, Pak gubernur, Pak presiden, DPR, nah itu. Semua perilaku tindakan Di dalam praktek kekuasaan itu e, Pada intinya Yang tidak punya kuasa merebut Atau mencari Yang punya kekuasaan Ya mempertahankan Itu nalurinya atau apa ya Dalilnya itu rumusnya begitu Maka kalau Anda melihat Wah wow, sekarang Indonesia kok kistro Ya tidak kisro itu Yang berkuasa itu ingin dijatuhkan Yang berkuasa tetap ingin Bertahan, ya, yang tidak punya kuasa ini ingin menjatuhkan. Terus-menerus begitu selamanya. Tidak ada kedamaian di dalam proses demokrasi itu selalu menjadi lahan perebutan. Nah, bagaimana komunikasi ini masuk atau berkontribusi terhadap proses-proses uh, politik itu agar supaya tidak terjadi uh, kekerasan atau tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan seperti uh, ya pembunuhan, kemudian uh, ya ada yang ada macam-macam lah di sini. Nah, praktek kekuasaan ini yang bersifat politis tadi saya jelaskan, tapi juga ada yang praktek kekuasaan dalam pengertian ya praktek sehari-hari di dalam apa kehidupan kita ya misalnya karena orang Jawa itu punya konsep Derajat, pangkat, ya semat Jadi orang hidup itu Ada kebutuhan-kebutuhan Nah kebutuhan itulah yang Di dalam hal ini Kita terjemahkan sebagai kekuasaan Kebutuhan pengakuan diri Misalnya Nanti banyak profesi yang Membutuhkan pengakuan Pengen diakui wong Sugih Nah nanti bagaimana cara Mengkomunikasikan dirinya Rumahnya bagus Ya dibangun sebaik-baik mungkin karena rumah itu simbol dari presentasi dari kekayaan atau kepemilikan mobil misalnya enggak sembarangan punya rumah itu ya enggak terbuat dari apa gedek atau dari bambu begitu tapi mesti dengan kualitas yang itu yang apa membutuhkan pengakuan tapi juga orang itu ya pengakuan mengenai kekayaan pengakuan mengenai identitas sosial atau prestis maka disimpulkan itu ya seluruhnya baik itu eh, kalau kekuasaan itu yang diperlihatkan adalah ya itu ada iringan dobreng-dobreng terus geber-geber itu itu enggak enggak sekedar apa tontonan atau ekspresi kegembiraan enggak itu show of force namanya untuk menunjukkan pengakuan dan sekaligus memberikan satu apa bentuk kekuatan kalau yang sosial itu ya saya tanya tetangga saya mengapa semua anaknya diberi mobil ya biar tidak dianggap enteng, ya. tidak dianggap enteng oleh orang lain. Mbak ya. mobil itu kan sudah kelas. Gitu. Jadi kekuasaan sosial itu juga betul-betul eh, bukan omong kosong. Itu menunjukkan satu apa ya identitas atau pengakuan. Ya meskipun Pak RT pun di tempat saya itu selalu dipasang besar sekali melalui apa eh, tulisan yang punyanya Pak lurah ya. Ketua RT dan sebagainya itu selain sebagai apa tanda ya tanda bahwa itu memang pengurus RT juga ada kebanggaan dari uh, Pak RT bersangkutan. Saya pikir um, informasi dari kelurahan kan 40 kali 60 aja sudah, tapi dua pesan yang bagus dan tulisan yang mahal itu itu artinya apa? Artinya memang di di package pesan itu di package sudah disampaikan kepada publiknya kepada komunikannya agar mendapatkan keuntungan-keuntungan atau yang sebut sebagai mendapatkan power. Lalu selanjutnya apa yang kita kita ingin capai ya dengan mempelajari itu ya kita melihat apakah komunikasi itu memberi kontribusi terhadap harmonisasi dan keberlanjutan ya tidak. Jarang di dalam masyarakat yang multikultur ya, yang kemudian masyarakatnya semakin individual seperti kita ini dibutuhkan suatu sarana berkomunikasi yang semakin kuat atau semakin lekatnya. Karena kalau tidak ya masing-masing pihak tidak lagi mempertahankan adat kebiasaan seperti gotong royong, silaturahim ya, saling berkunjung. Karena masing-masing hanya mementingkan kebutuhannya sendiri. Maka dari itu komunikasi sosial budaya ini dibutuhkan untuk memecahkan perusahaan-perusahaan disharmoni, konflik, kesalahpahaman yang itu dilakukan oleh para perunding-perunding sejati atau perunding-perunding terkenal seperti Pak Yusuf Kala dan para perunding-perunding yang lainnya itu konflik itu dapat diselesaikan melalui dialog. Nah dialog yang bagaimana ya itu tadi nah, kita belajar tentang misalnya oh, bagaimana terjadinya konflik antar uh, generasi ya atau antar kampung misalnya bagaimana cara kita sebagai ahli komunikasi untuk menyelesaikan persoalan itu misalnya persoalan yang sudah diteliti oleh kakak kelas anda persoalan Islam Sunni dan Syiah di Bangkalan itu tidak hanya persoalan perbedaan agama, tapi itu juga menyangkut persoalan-persoalan di luar. Itu maka dari itu, anak komunikasi yang penelitian di sana, saya harap untuk punya modal, ya, punya modal untuk menganalisis kira-kira simbol-simbol apa yang diproduksi dan simbol-simbol apa yang menjadi sumber-sumber konflik. Ya, tidak usah banyak-banyak seperti. Kakak kelas anda udah lama itu pada waktu Sampit dan Madura di Sampit ya di Kalimantan Barat di Sanggau Ledo itu dia meneliti tentang sebetulnya ya terjadinya konflik yang disebabkan kalau triggernya itu ya hanya persoalan apa kecil tapi sebenarnya apa terlibat itu persoalan persoalan budaya maka di situ muncul simbol-simbol yang yang mengerikan, ya, Madura sebagai penjajah di poster-poster itu lah. Itu saya minta untuk dikoleksi, nah, baru nanti dianalisis jadi penyebab-penyebab konflik itu disebabkan ya karena apa saling ejek. Ya, antar-antar apa etnis itu? Sarah itu kan saling ejek, ya, mungkin saling ejek dasarnya agama, ya misalnya antara no dan muhammadiyah dulu ya sekarang sudah agak lunak ya di media sosial sekarang ini juga saling ejek antara islam nusantara dengan islam apa sajalah itu tapi persoalan persoalan yang di apa diperdebatkan itu karena produksi produksi pesan yang disampaikan jadi di dalam hal ini maka eh, studi komunikasi sosial budaya itu sesungguhnya adalah mengkoleksi simbol-simbol yang dapat menyebabkan kesalahpahaman menyebabkan konflik termasuk yang menyebabkan itu harmonis dan survival ya mahasiswa anda Saudara Dia itu di Singkawang, itu kan ada etnis China yang banyak lalu Melayu, termasuk juga etnis yang lain ya di situ. Lalu bagaimana caranya supaya di Singkawang itu terjadi harmonisasi dan survival? Makalah penelitiannya itu di situ dia mencari, oh ternyata mendirikan koperasi, mendirikan patung yang unsurnya ada unsur Cina, Melayu, apa Jawa, Madura dan sebagainya. Terus kemudian Karnaval, Karnaval itu ya apa, tidak hanya tarongse dari Cina saja, ya, nanti ada yang lain. Itu ya sudah lulus ya, maksud saya cerita mahasiswa yang saya bimbing. Kalau di Solo apa? Itu eh, ada festival. Ya itulah di seputar pasar gede itu, di situ. Nah yang ketiga, jadi bukan praktek kekuasaan tetapi harmonisasi dan survivor. Masyarakat di Solo ingin bahwa jangan sampai terjadi bentrok atau konflik Cina-Jawa lagi. Maka diputuskanlah atas inisiatif publik dari masyarakat itu untuk membangun kebersamaan. Nah membangun kebersamaan itu di mana? Ya. Ada yang melalui poster-poster, ada yang melalui doa, ada yang melalui karnaval itu. Saya lihat di situ dalam satu kota itu ya ada, ada masjid, ada gereja yang dibuat dari makanan, terus dibikul bersama. Ada barongsai, barongsainya dari Cina yang memainkan orang Jawa. Hashtag-hashtag yang ada di situ, ya itu... Semuanya adalah ingin supaya yang ketiga itu ada harmonisasi, ada kebersamaan di dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik-konflik. Ya, sungguhnya banyak sekali komunikasi sosial itu tidak hanya berlaku di dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam keadaan dalam kehidupan ekonomi maupun di dalam kehidupan politik. prof berarti studi komunikasi sosial dan budaya ini kalau dalam penelitian itu seperti uh, melihat atau mengolesi simbol-simbol yang ada dalam masyarakat di mana ada per, suatu permasalahan konflik dan bagaimana akhirnya itu simbol-simbol uh, yang apa yang harus digunakan untuk menimbulkan harmoni harmonisasi dan terus sur survival atas konflik yang terjadi Prof ya. Eh, jadi ini tiga uh, ini loh Mbak Antari. Oh, okay. praktek budaya misalnya eh, kakak Anda namanya Naziroh itu bagaimana melihat eh, masyarakat itu agar supaya meningkatkan apa taraf hidupnya dengan cara ikut KB misalnya kan itu persoalannya lalu Pak Lurah nanggap wayang lah nanggap wayang nanggap, nanggap tak apa apa ya semacam tari tarian dan kesenian lah di satu tempat di mana semua orang berkumpul di situ wayangnya sendiri juga kemudian uh, ditunjukkan bahwa itu uh, digunakan arahnya itu agar supaya uh, jangan banyak anak itu <laughs> misalnya itu contohnya seperti itu itu yang di ini kalau di apa kan Sumbawa itu ada tiga agama besar itu ya ada Islam, ada Nasrani dan ada Hindu ya kan. Lalu masyarakat setempat itu mempunyai inisiatif agar supaya ketiga-tiganya ini hidup rukun, harmonis lah itu ya. Yang ketiga itu ya. Bagaimana caranya? Nah, ada namanya festival Perang Topat, nah dibahas saja dia proses Perang Topat itu kan ada tiga hari. Nah hari pertama apa simbol-simbol yang digunakan apa yang pada intinya itu adalah uh, untuk harmonisasi itu ya termasuk ritualnya apa saja yang dibutuhkan bunga ada apa saja dan sebagainya itu komunikasi tradisional termasuk juga eh, orang yang sedang punya mantu misalnya atau punya apa pernikahan itu juga diteliti oleh mahasiswa kita mahasiswa komunikasi kita eh, bagaimana caranya mengkomunikasikan gagasan agar supaya selamat ya kan gitu caranya berkomunikasi itu nggak oh selamat selamat ya ya ya dewa dewa kayak di Bali ya, di India kan gitu ya dewa selamat selamat dewa Krishna selamat tidak gitu kan maka orang Jawa mencari tebu diletakkan di itu kan di depan rumah itu ya tebu lalu pisang nah, anda sering melihat itu tadi Uh, sering Prof, kalau di Bali juga, kalau nikahan ada yang demikian juga Prof? Nah, itu itu artinya tebu itu antepeng kalbu, mantapnya kalbu, jadi kalau pisang itu dadio pepadang. Pepadang itu maksudnya agar supaya mendapat hidayah atau no, apa ya mendapatkan bantuan ya, dari Tuhan, kan gitu. Jadi itu bahasa budaya maksudnya. Lalu, eh, mengapa di Bali kan juga ada itu. Dari pelepah kelapa itu ya. Apa namanya? Janur ya? Iya, Janur. Toh. Hmm, itu Janur itu kan Nur. Nur itu adalah cahaya. Artinya bahwa setiap orang yang punya apa seremoni atau apa ya. Gawe lah, punya gawe Itu selalu memasang janur di depan rumah dan juga semua sajennya itu biasanya menggunakan janur karena itu merupakan representasi dari kehadiran ilahi ya kehadiran dewanya itu itu <tiknya> prakteknya begitu praktek komunikasi sosial budaya itu ya termasuk nanti sajennya kan ada apa jenang merah jenang putih jenang kayak eh, gitu itu terus ada ayam ingkung ada Kepala kambing, kepala babi, kepala macam-macam itu semua adalah bahasa budaya yang kita gunakan untuk berkomunikasi secara sosial, tetapi juga berkomunikasi dengan yang ada di di atas. Begitu, nah, itu salah satunya adalah menggunakan simbol-simbol bayam, ya, bayam communication yang kita. Belum banyak belajar tentang itu, tapi sudah ada, sudah saya mulai sejak tahun 2000 ya, 2000. Karena pada waktu tahun 90 saya bawa itu diketawakan oleh teman-teman, karena kita kan rujukannya letter John CS ya, Amerika, Griffin dan sebagainya ya, namanya komunikasi pesan itu ya hanya verbal sama nonverbal. Tidak ada meta verbal seperti yang saya jawab dari Prancis, tidak ada. Nah baru sekarang mungkin setika John sudah menulis Bayesian of Communication. Nah itu agak nyambung komunikasi sosial budaya itu di dalamnya juga termasuk Bayesian of Communication. Jadi berkomunikasi yang tidak apa, transparan so, itu. So anda misalnya anda berteman ya, apakah dengan cewek atau dengan cowok ya? Tiba-tiba kan odol oh, saya kok merasa nyaman merasa enak itu itu kan solmet itu dalam bahasa berarti ada sambung yaitu itu tidak dipelajari tapi, tapi sekarang kita juga sudah nyinggung-nyinggung soal bayan of communication itu ya kalau di Prancis itu ya soal bau musik ya alunan apa bunyi petir dan sebagainya itu semuanya menandakan adanya dianggap sebagai simbol ya meta-meta-meta simbol memang yang e, menyampaikan kepada kita tentang pesan-pesan yang yang secara logik memang sulit dipengerti tapi hal itu e, tidak dianggap ilmu pengetahuan tapi sekarang saya pergi ke tempat yang keramat ada bau wangi itu berarti fahas ini ada makhluk halus yang hadir jadi itu bahasa kan bahasa yang, yang yang yang dapat kita tangkap dengan panca indra tetapi waktu saya ketemu dengan tari misalnya suatu hari Joko kita tiba-tiba dekat dan pernah seperti ketemu sudah lama banget ya itu siapa yang memberitahu begitu itu tapi kan mengirim sinyal kepada otak kita tentang hubungan yang yang tidak kita ketahui tetapi kita merasakan Nah, seperti misalnya penelitian dari ya ada mahasiswi kita, kakak kelas Anda dari Gorontalo itu meneliti tentang bagaimana uh, masyarakat lokal Gorontalo itu menerima uh, etnis dari Arab Saudi atau dari Hadramaut ya. Dari maut itu ya dari Timur Tengah, bahkan apa nama lapangan terbang itu bukan dari tokoh masyarakat lokal tapi dari Arab. Lalu pertanyaannya ya gampang. Bagaimana itu bisa terjadi Ya adaptasi yang kuat antara etnik pendatang dengan etnik lokal. Maka teorinya ya tentang oh, negosiasi, tentang oh, adaptasi. Nah, Di situ nanti ada pentahapan-pentahapan Bagaimana proses komunikasi itu bisa berlangsung? Itu banyak yang mengambil tentang uh, apa komunikasi sosial budaya ini. Yang dari Bali juga ada, tapi itu tentang ritual perbedaan ritual orang Hindu di Bali dan di Surakarta. Itu Made itu ya anaknya dosen ISI. Nah di situ yang di yang dipersoalkan adalah bagaimana bahasa di Bali dengan dibahasa dalam membahasakan yang sama simbol yang sama tetapi antara praktek di Bali dan praktek di Surakarta itu ada perbedaan kan gitu nah, menurut ini berarti praktek agama itu ya bergantung dari kondisi setempat gitu ya jadi bagaimanapun juga pengaruh sosial budaya itu mempengaruhi juga pola ritual polar ritual itu ritual itu kan berkomunikasi kan antara manusia dengan tuhannya kan nah, itu itu menjadi uh, problematik yang yang dia pecahkan pada akhirnya ya uh, ditemukan bahwa perbedaan apa misalnya membedakan laut ya sedekah laut misalnya nah, kalau di Bali ya dekat laut kalau di Solo kan mesti harus pergi ke Parangtritis atau Parang Kusumo atau pergi jauh kan nah itu bisa disederhanakan di jadi gitu tadi ya terima kasih ya. prof